Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Organisasi Perbara atau yang biasa disebut dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. 50 tahun lalu, lima menteri luar negeri yaitu Adam Malik dari Indonesia, Esra Rajaratnam dari Singapura, Thanat Toman dari Thailand, Nasis Koramos dari Filipina, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia telah mengesahkan berdirinya ASEAN di ibu kota negara Thailand, yaitu Bangkok. Lima negara itulah yang menjadi pendiri dari organisasi internasional tersebut dikarenakan beberapa latar belakang yang hampir sama. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam tanggal 7 Januari tahun 1984, kemudian Vietnam tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997 dan Kamboja 16 Desember 1998. Negara-negara tersebut bersatu membentuk organisasi karena beberapa faktor seperti Persamaan letak geografis, persamaan dasar kebudayaan, persamaan nasib, serta persamaan tujuan Untuk menjalani kerjasama tersebut, mereka mengembangkan beberapa komite di bidang ekonomi, sosial, dan budaya Seperti komite pangan dan pertanian, komite industri dan pertambangan, komite pengembangan sosial, serta komite kebudayaan dan penerangan ASEAN juga telah bekerja sama dengan PBB di bidang sosial seperti pemberantasan narkotika, serta masalah pengungsian. Lalu ngomong-ngomong soal ASEAN, sebenarnya apa sih maksud dari logo ASEAN sendiri? Dari gambar tersebut terlihat 10 batang padi yang terikat, yang menggambarkan persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kemudian, warna yang berada pada lambang tersebut memiliki arti dan makna tersendiri. Warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan Warna putih memiliki arti kesucian Warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika Serta warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan Sedangkan bentuk-bentuk lingkaran melambangkan persatuan antara negara-negara anggota ASEAN Perkembangan ASEAN pun juga sudah cukup baik, yang membuatnya menjadi terlirik oleh negara-negara maju seperti Rusia yang ikut membuka perwakilan ASEAN di Jakarta pada Senin 24 Juli lalu. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Silahkan komen channel kami mengenai hal-hal aneh yang ingin sekali kalian tahu. Dan seperti biasa, Yayo dari Ematsu dan Arigato Gozaimasu!